Mantap gepreknya. Mie sukses mantap isi 2. Rasa ayam geprek. Gawang gorengnya. Renyak dingin. Ayam gepreknya ngeresep, ngeresap. Diam mie yang kenyal. Nendang pedasnya. Mie sukses mantap isi 2. Rasa ayam geprek. Yuk, borong dari Wings Food.